Hey you welcome back again kembali lagi bersama gue dan kakak zeus si kakak zeus tampan si aki-aki dengan kok pragmatik play siapa lagi kau bukan si engkong-engkong olympus engkong berikan yang mantap mantep buat cucumu ini kong soalnya gue udah depo bocap cepung Kan udah gue sisain kemarin 41.000 ribu kong Jadi 91 ribu kita mainnya Modalnya hari ini Oke okay, kita coba langsung aja ya Kita baske Apa kabar brother and sister semuanya Semoga kalian sehat selalu ya bosku Dimanapun kalian berada ya bosku Oke okay. Gak usah lama-lama lagi Gak usah bacot-bacot lagi Tujuan gue sini adalah Untuk berbagi kalian ya Berbagi pulau pula, -pula Gacor yang sangat-sangat mantap Sangat-sangat uh, Akurat Serta presisi Anjay presisi What the fuck lah pokoknya Semoga aja Kali ini kita gacor ya Kalau ini Mantap langsung dapat bosku pokoknya kali ini kalau kita GP nggak usah banyak-banyak udah langsung kita WD aja jangan sampai kebanyakan nanti bangkrut ya bendanya. jadi kita untung di kita aja langsung kita WD ya, bos ya enggak lah sebanyak-banyaknya tapi kalau misalnya udah ada tanda-tanda untuk rungkat kita langsung cabut buru-buru bosku. Atau kalau kalian modalnya udah dua kali lipat Itu sudah silahkan get out dari room itu ya bosku Harus segera cepat-cepat segera keluar Kalau enggak nanti kesedot lagi bosku Kecuali ya Kecuali kayak tadi itu pecah-pecah di luar tuh connect Terus aduh hmm. mantep anjir Ayo petirnya bagi Jesus Hey what the fuck man Ayo come on Kemohon aki aki sablon emang aki aki. udahlah daripada pada kita pusing mikirin si aki aki mendingan sambil ngudut dulu ya bosku ya. Ngerokok dulu diisek dulu santuy-santuy ngopi-ngopi ya. Nanti juga dapat. Jangan terlalu fokus sama layar ya bosku ya fokusnya ke pola yang kita mainin ya bosku setiap kita mulai permainannya ini dengan pola-pola yang paling gacor di, di link komentar juga eh di link komentar di kolom komentar juga nanti gua taruh link untuk kalian bisa main di website yang gue mainin ini ya bosku di website ini itu bener-bener mantap lah mereka membagikan RTP RTP atau return to player ya info mana jam gacornya yang mana yang paling gacor di jam tersebut ya bosku jadi kalian harus ikuti jam yang gacornya yang mana ya permainan apa kalian ikuti jangan mencoba-coba main di RTP yang sedang merah atau rendah bosku dan jangan juga gunain uang dapat minjem ya bosku ya. Kalau depo tuh modal jangan minjem ya. Kalau minjem terbangkut lu. Oke. Okay. Nah mantap sekali. Oke okay, jam pasirnya konek bosku kuning kuning kai kucing. Hai oke okay lah kita coba turbo in dulu 20 kali ya, bosku centang kanannya juga diaktifin ya waduh waduh waduh ada yang ngamuk bosku tau gue nyelot terus kayaknya tapi kan kalau gue nyelot ini dapet ya nyonya jangan marah-marah Nonya jangan marah-marah Nanti kamu cepat tua Anjay What the fuck, man Oke okay. Mana nih free skaternya nih Gak dapet lagi nih Bagaimana sih Ayolah Ayolah, Udin Udin Petok Uh, mantap Oke, okay, umumnya Jos Marco, Oke, okay, kita coba by spin aja lah Bosku, gaskan 80.000 ribu All in ya, bosku All in untuk semesta yo cacing-cacing Naga-naga, lu jadi cacing Gua marah-marah <laughs> Oke okay. Lu harus jadi naga ya, lu gak ada Uh, mantep Mantep, bosku Koneknya Jos Marco, just langsung Petir lagi, Joss Sekali lagi, yuk lu harus jadi naga ini aduh lumayanlah 46.000 support ya boskiw super kita langsung auto cuan balmot ini udah pasti nih Feeling gua kuat banget ini udah pasti balmot ini lihat dong perkaliannya lihat dong permainannya enak gak permainannya enak lah yuk gas kan alright cincinnya Buh. lumayan lah daripada lumayan ya bosku bener kan udah balmot kan balik modal slow aja santuy pokoknya kalau misalnya udah dapet free skater tadi dan kurang ya masih ada boncos atau kurang mantep jp nya gak usah ragu-ragu lagi kalau udah pecah-pecah di luar dapat petir-petir jedar-jedar di luar langsung bahis pin gas aja gak usah ragu gak usah takut ya eh, gak usah galau langsung aja apalagi kalau main di website ini oh ya bosku gue kasih tahu juga kalau kalian sulit-sulit ada kesulitan ya ada kendala lu bisa japri gue aja di grup wa gue ya Gue, gue juga linknya gue taruh di kolom komentar. Langsung aja japri gue bosku atau nanti gue kasih juga kontak admin dari website yang gue mainin ini ya. Kalian bisa japri juga atau langsung aja ngomong di grup ya Ada kendala deposit atau kendala apapun ya Yang pasti deposit sih biasanya paling ya Paling mentok juga kendala deposit agak lama biasalah Kalau website terlalu ramai kan banyak banget tuh yang deposit tuh ya. Banyak batin withdraw yang penting withdraw nggak ada yang kendala ya bosku Withdraw begitu withdraw langsung masuk auto masuk ke rekening langsung auto cuan deh pokoknya kalau ada yang lambat-lambat withdraw atau deposit langsung aja japri gua gua jaminlah cepet gua bisa bantu gua bisa push untuk uh, adminnya supaya mereka prioritasin kalian ya bosku begitulah kalau kita punya kenalan orang dalam ya tapi dari orang dalam itu juga buat oduh mantep banget Makotanya dari tadi dapet Dari orang dalam itu juga gue jadi tau ya Gue dapet info bahwa mereka pun sendiri dengan sendirinya mereka yang punya website ini pun nggak bisa tuh setting-setting ya nggak bisa setting akun nggak bisa bikin akun itu jadi gacor jadi rungkat itu nggak bisa bosku jadi kalau kalian ditawarin apa akun yang gacor atau bakal maksudin apa segala macam bisa dihack gitu bullshit ya bosku ya nggak usah percaya jangan percaya itu bullshit itu bohong nah, itu adalah apa cara mereka untuk menipu kalian ya bosku. Ya. Jangan sampai kalian ketipu bosku. Mereka akan memanfaatkan ke tidak tahu kita ya bosku ya. Kita bakal ditipu, disedot isi ya saldonya. Kalau ada yang bilang, "Oh, uh, mantap koneknya." kalau ada yang bilang iya gua udah pernah itu nggak bohong kok ya, itu dia temannya juga bosku jangan percaya ya jangan percaya mereka itu apa? melakukan penipuan itu berkelompok ya bosku cuman kan kita nggak bisa ngelapor yang namanya main judi masa lu ngelapor ke polisi kita ketipu nih ketipu apa deposit main judi depositnya nggak masuk depositnya diambil saldonya udah menang kagak bisa di withdraw kan lucu yang ada link ini tangke bosku oke okay, segitu aja lah ya gua capek lah mau mau lu anjir oke okay, kita WD aja yang gak usah banyak banyak lah udah dapat modal dua kali balik mod dua kali modal kita ya udah balik modal dapat modal dapat untung dari modal itu juga langsung kita WD Thank you banget buat kalian yang selalu dukung gue. Jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. See you guys semuanya. Bye bye. See ya.